Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada teman-teman yang lagi persiapan untuk di uh, uh, dimana banyak nah ini saya juga mengalami kemarin pas menjalankan eksambro ini ke detek virus sehingga uh, saya membuat video ini untuk simpanan biar nanti kalau saya lupa bisa untuk saya lihat lagi jadi ini Windows 10 untuk mengatasi Xamro ANPK yang terdeteksi virus sehingga ada beberapa file dalam folder tersebut itu tidak bisa uh, ter, terhapus ya langsung saja jadi skenario Yuna adalah jadi ketika yang pertama kita harus download Exampro dulu kita buka web ANBK nya untuk uh, mendownload silahkan login sesuai dengan akun masing-masing uh, misalnya kita sudah punya downloadan ini ya ini kita punya downloadan ini nah ini kita siapkan kita copy nah, kita copy Kemudian kita untuk sampel kita contohkan kita buat contoh saja ini ya. Misalnya kita sambronya kita letakkan di sini. Kita buat folder dulu. Exambron ANBK. Nah ini untuk contoh. Jadi langkah pertama kita buat folder ini folder exambro namanya bebas. Kemudian file yang tadi kita download itu kita Uh, masukkan ke dalam folder tersebut, oke, okay. di sini kebutuhan saya Windowsnya Windows 10, 64 bit. Setelah itu, ini kalau kita langsung ekstrak, ini biasanya uh, nanti akan tidak bisa dijalankan karena ada nanti sebagian file yang uh, terdetek virus biasanya. Uh, misalnya yang termasuk nanti yang uh, Exambro yang apa ini? yang ada 2 1 2 3 4 5. yang example klien juga bisa dipraktekkan ini. Ini contohnya kita hapus dulu foldernya. Folder yang hasil ekstrakan tadi ya. Ini kita lihat. Ini ada 1 1 2 3 4 5. Nah, setelah kita buat folder ini ya exambro setelah kita buat folder exambro anbk kita uh, jalankan exclusion kita exclusion folder ini agar tidak di di otak atik sama antivirus karena di sini ada antivirus juga caranya uh, kalau saya biasanya Klik tombol search itu kemudian saya ketik exclusion. Ini sudah kelihatan nih pada bagian virus entry protection. Ini ada related exclusion. Oke kita klik saja di sini. Kalau sudah di sini pilih pada bagian virus entry protection. Ini virus entry protection. Jadi sini pada menu ini saya ulang dari depan. Kita klik, kemudian kita ketikkan exclusion. Kemudian dijalankan. Scroll ke bawah ya, ini scroll tarik ke bawah. Pilih pada virus antreet protection. Kemudian kita manage. Kita geser ke bawah lagi. Nah, pada exclusion ini pa klik pada add and uh, or remove exclusion. Ini yang sudah ada kita praktekkan yang tadi yang, ti yang tadi kita download ya yang kita buat di foldernya adalah yang kita arahkan ke yang ini, example ANBK. Kita pilih kita tambah tanda plus ini add exclusion, click folder. Kemudian kita arahkan ke example ANBK folder ini. Setelah itu kita klik Select Folder Udah, cuma kayak gitu saja Setelah itu kita keluar dari sini Kemudian kembali ke folder yang tadi ya Ini kita Setelah itu kita ekstrak Baru kita ekstrak ininya Kita ekstrak Nah, setelah kita ekstrak Kita buat shortcut ini ke desktop Atau kita jalankan langsung jalankan dan administrator insyaallah nanti akan bisa jalan kita tunggu sebentar sedang proses nah ini akan seperti ini ini langsung operating system tersedia CPU, RAM aplikasi versi dan sebagainya ini yang proktor sekarang kita coba yang yang uh, coba yang apa user ya kita pakai yang user, ini kita kasusnya pada Windows uh, Office uh, Windows 10 sekarang saya sudah punya downloadan itu di bentar, di folder ini ada downloadan ini pakai yang client 64 bit kita coba kita kopikan ke folder tadi folder yang exambro.anbk kita cek apa bisa jalan kemudian setelah ini ini kan sudah di exclusion ini ya sudah aman kita ekstrak ekstrak to exam browser client Hai Oke okay. kalau sudah kita pastikan jumlah file-nya berapa kalau kan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 sama service yang di sini apakah sama satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh sebelas dua belas tiga belas empat belas lima sama ini biasanya kalau belum di exclusion ini nanti akan ada file yang otomatis ke delete sama windows defender oke kita coba jalankan apakah ini berhasil Bismillahirrahmanirrahim kita tunggu